Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban halaman 118, 119, 120, 121, dan 122 pada tema 2 kelas 4 selalu berhemat energi baik kita akan menjawab pertama kali di halaman 118 temukan bilangan-bilangan dari cerita di atas baik langsung saja kita tuliskan satu adalah bilangan bulat, 0,5 dan 0,25 adalah pecahan desimal, 1/2 adalah pecahan biasa. Apa itu bilangan desimal? Ketika pecahan 1/8 dapat diartikan 1 dibagi 8, ditulis 1 dibagi 8 sehingga terdapat 1 dari 8 daerah seper8. Aserlah yang menunjukkan 1/8. Baik. Kita akan arsir satu bagian saja ya. Misalkan yang ini kita arsir. Ini kalau kita arsir sampai di sini maka ini menunjukkan 1 per 8. Kalau nanti dua yang kita arsir dua bagian maka itu menjadi 2 per 8. Jadi seperti inilah kalau kita arsir 1 per 8. Cukup kita arsir satu bagian saja. Berikutnya di halaman 119, coba kamu hitung hasil dari 1 dibagi 8. Baik, 1 dibagi 8. Kita orat-orat dengan pembagian pro di sini ajalah. 1 dibagi 8. 1 dibagi 8 kan tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang 1. Kalau kita tambahkan 0 di belakang 1, berarti di sini kita Tuliskan angka 0, Oke. Okay. Berikutnya 10 dibagi 8 adalah 1. 1 kali 8, 8. 10 dikurangi 8 yaitu 2. 2 dibagi 8 tidak bisa. Kita tambahkan 0. 20 dibagi 8 yaitu kira-kira 2. 2 kali 8 adalah 16. Maka sisa Empat bagi delapan tidak bisa kita tambahkan nol. Empat puluh bagi delapan adalah lima, maka hasilnya itu nol satu dua lima. Jadi satu dibagi delapan sama dengan nol satu dua Mengubah desimal kepecahan, banyak bilangan di belakang koma menunjukkan pembagi 0,25 bisa diartikan 25/100. Ubahlah 0,25 menjadi pecahan. Baik, ini sudah diubah ya menjadi pecahan. 0,25 Pertama dulu kita tulis kemudian kita tulis lagi 25/100. Kemudian ini kan bisa sama-sama dibagi 25 yaitu 25 bagi 25 adalah 1 100 bagi 25 yaitu 4 jadi hasilnya adalah 1/4 berikutnya apa yang bisa kamu simpulkan Apa hubungan desimal dengan pecahan baik pecahan adalah uraian dari desimal desimal adalah hasil bagi pembilangan dan penyebut suatu pecahan Berikutnya kita akan kerjakan ubahlah bentuk berikut ke pecahan. Baik kita akan ubah 0,4 ya untuk 0,4 ya. 0,4 ini bisa kita artikan dengan 4 per. Nah karena di belakang koma itu ada satu angka maka kita per 10. Oke. Berikutnya 4 per 10 ini kita bagi. Ah. Kita orat orang di sini, 4 dibagi 10. Berapa? 4 dibagi 10 bisa? Tidak bisa. Maka kita tambahkan 0 di belakang 4. Kalau kita tambahkan 0 di belakang 4 sini, berarti di sini kita tulis 0 juga. Berikutnya, 40 dibagi 10 berapa? Yaitu 4. 4 kali 10, 40. Di sini 0, jadinya 0,4. Oke mohon maaf ini bukannya tetapi ini sama-sama bagi empat ya satu per berapa jadinya sama-sama bisa dibagi dua mohon maaf tadi yang salah ya sama-sama dibagi dua menjadi dua per lima Oke itu untuk yang ini baik kita hapus deh kita hapus apa ngapusnya Ini kita hapus juga ya. Ini tidak perlu kita coret sebenarnya. Tadi salah salah baca soal saya ya. Oke. Ini menjadi 2 per 5. Kemudian 0, 2/5. Kemudian 0,25. Oke, kita jawab 0,25 ini ke sini ya. 0,25 ini kita jawab jadinya adalah 25/berapa karena ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Nah, ini kan bisa sama-sama dibagi 25 menjadi 1 per 4. Oke, berikutnya yang ini nih. 0,75. 75 per, karena ada 2 angka di belakang koma, menjadi per 100. Maka 75 dibagi 100 berapa? Bukan dibagi ya. Tapi kita ubah menjadi pecahan. Berarti ini sama-sama dibagi 25 menjadi 3. Ini menjadi 4. Jadinya 3 per 4. Baik, kita lanjut. Ubahlah bentuk berikut ke pecahan desimal. Nah, ini kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Maka ini baru kita bagi dengan cara pembagian porogapit 4 ya. Nah, yang semula di sini 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 4. Maka kita taruhkan 0, berikutnya 10 dibagi 4 kan bisa yang mendekati 4 adalah 2 kali 4 itu 8 sisanya 2, 20 dibagi 4 itu 5 jadinya adalah 0,25 berikutnya 2 per 5 oke kita lanjut ya 2 per 5 artinya 2 dibagi 5 2 bagi 5 kan tidak bisa maka kita tambahkan 0 di belakang 2 kalau kita tambahkan 0 di belakang 2 maka di sini kita tambahkan 0,20 bagi 5 bisa bisa yaitu 4 jadinya adalah 0,4 berikutnya 3 per 8 oke 3 per 8 nih 3 per 8 3 dibagi 8 kan tidak bisa 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8 bukan salah salah ya berarti di sini kita tambahkan 0 di sini 0, 30 dibagi 8 berapa? Yang mendekati adalah 3. 3 kali 8, 24. Ini tinggal 6. 6 bagi 8 kan tidak bisa. Kita tambahkan 0. 60 bagi 8, kira-kira berapa yang mendekati? 54. Nah, kalau 54 berarti 7. 7 kali 8, 54. Di sini tinggal 6, berarti 3,7. 0,3 karena di sini nanti 7 hasilnya ke sini. Kita bulatkan menjadi 0,38. Berikutnya, bandingkan nilai berikut. Oke, kita akan bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Oke, kita bandingkan. 0,123 dengan 0,23 berarti yang lebih besar adalah yang 0,23. Berikutnya, yang ini yang lebih besar adalah yang ini 0,5. Nah ini kan tadi 0,25 Berarti yang lebih besar adalah yang ini Berikutnya yang ini Ini hasilnya adalah Ini setengah 0,5 Berarti yang lebih besar adalah yang ini Ini menjadi 0,2 Ini menjadi 20 dibagi 8 0,2 Ini sama dengan 0,2 Ini 0,2 juga berarti yang lebih besar adalah yang ini oke kita lanjut Oke di halaman 122 ayo renungkan nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini Kepercayaan, disiplin, tanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan apa yang diinginkan orang Oke ini jawabannya yang ini Kemudian pertanyaan kedua, adakah cara lain untuk membuat masyarakat sadar akan hemat energi? Ada, yaitu mematikan listrik, lampu, kipas, angin saat tidak dipakai dan itu akan menghemat energi. Baik, betul. Sekarang kita lanjut ke kerjasama dengan orang tua. Buatlah kesepakatan keluargamu untuk menghemat energi. Saling ingatkan anggota keluarga jika ada yang belum melakukan hemat energi. Baik, kita jawab. Kesepakatan keluarga saya untuk menghemat energi yaitu mematikan lampu saat tidur, menutup keran air ketika tidak butuh air lagi, kemudian yang ketiga adalah menggunakan alat listrik hemat energi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.